ketemu lagi sama Thermo itu Letak kebahagiaan tidak tidak bergantung kepada di mana letak anda berada sekarang ini. Nah, bahagia itu adalah apabila kita bisa menerima diri kita. Jadi yang nomor dua adalah kebahagiaan tidak tergantung kepada hal-hal yang sifatnya ada di luar. Sukses. Is getting what you want. Sukses itu hmm. adalah ketika anda mendapatkan apa yang anda inginkan itu sukses. Wanting what you get itu apabila anda selalu bersyukur. Ah, nah. bersyukur. kita Aku mau nanya lagi nih terus pandangan Pak Sus tentang teman-teman ya. mungkin ada teman-temannya Pak Sus yang bermigrasi dari Indonesia ke luar negeri itu gimana? Ya itu menurut saya adalah pilihan, tetapi saya sendiri tidak akan saya lakukan. karena apa? Saya nggak tahu ke kenapa gitu. tapi saya ini sangat Indonesia. Ya, saya hmm. menilai diri saya ini sangat Indonesia. yang kedua, bahkan lebih dari itu, saya ini sangat Jawa. jadi hmm. kamu kamu boleh percaya, boleh tidak? saya ini menghitung. Ketika saya menghitung apakah itu dengan uh, kalkulator, apakah itu dengan komputer, itu selalu dalam bahasa Jawa. Saya tidak menghitung dalam bahasa Indonesia, 1, 2, 3, 4 gitu. Tapi saya mengatakannya siji telur dan sebagainya. Ketika kamu bertanya bagaimana pandangan itu, mungkin pandangan saya akan subjektif. Karena apa? Karena saya jelas pasti tidak sukanya. Kecuali kalau saya terpaksa. Terpaksa bagaimana? Terpaksa ketika, ketika saya mendapat kesulitan, Keamanan saya eh, apa namanya terancam dan saya harus pindah, saya harus lari, saya harus menjadi pengungsi di luar negeri apa boleh buat. Tapi sepanjang saya bisa me, me, me, me, me, me, menjalani hidup dengan normal-normal saja di Indonesia di Jakarta, saya lebih prefer di sini nah, Bagaimana dengan mereka? Saya saya nggak yakin. Ini ilan in saya moga-moga moga-moga salah. Saya nggak yakin bahwa mereka yang ber, berimigrasi ke luar negeri, ke Eropa, ke di tempat negara-negara maju. Oh. Itu akan mempunyai perasaan at home. Seperti apa yang dia rasakan bila dia ada di tanah airnya. Oh iya jelas. Ya benar jelas nah, banget. Ya karena apa? Siapapun Anda ketika Anda berada di sebuah masyarakat yang berbeda. Maka sedikit atau banyak diskriminasi itu pasti terjadi. Nah, itu yang di satu pihak. Di lain pihak adalah bahwa sensitivitas kita sebagai pendatang itu tinggi. Iya. Jadi yang aku rasain. Ya, sudah dari sananya dari pihak sana itu adalah diskriminatif, kecil atau besar, banyak atau sedikit. Di pihak kita, kita sensi kita sensitif. Jadi perasa kita. Oleh sebab itu, ya kemudian saya akan mengatakan bahwa saya akan lebih nyaman tinggal di Indonesia. Hmm, saya misalnya digaji dengan yang lebih tinggi, itu gimana Ya, karena pada suatu titik Telmo, pada suatu titik, hidup itu ada dua hal. Hidup itu ada dua hal. Yang pertama itu kamu harus seneng dulu. Hmm. Yang pertama harus senang dulu. Ya, senang itu penting karena senang itu adalah segalanya. Hidupnya senang. Saya tadi kamu tadi menggunakan kata bahagia. Saya ingin turunkan sedikit level dari bahagia menjadi senang. Hmm. Yang kedua, baru adalah kebutuhan-kebutuhan pokok kita untuk hidup. Hmm. Ya, itu ya. itu kecil. Kalau kamu tidak senang, seberapa tinggi pun kebutuhan itu dicukupi, maka ya kamu tidak akan senang. Sekali lagi saya menduga seperti itu, di dalam hati kecil mereka yang tinggal di negara-negara di, di, di maju, kecuali kalau mereka sudah lahir di sana ya, karena sebetulnya tanah airnya, tempat dimana dia pertama kali berpijak itu yang disebut sebagai tanah air. aku juga terima banyak agak sedikit uh, culture shock, kayak misalnya Uh, misalnya semuanya tuh harus dilakukan sendiri misalnya kalau di Indonesia ya. kan kita kayak berasa raja-ratu ya misalnya ya. habis ya. selesai berbelanja di kasir itu pasti ada orang yang narok barang belanjaannya ke plastik nah di hitali ya. tuh enggak, kita harus yang masukin sendiri ya. jadi ya. Ya. Uh, mereka akan akan diemin belanjaan kita kasirnya karena mereka harus ngerjain bela uh, belanjaan melayani. yang ya, melayani orang yang setelah kita gitu Karena kalau ya, enggak ya. bakal dipelototin kalau kita tunggu-tungguan ah. doang. Kita harus masuk-masukin. Ya, ya, ya. Dan ya. lagi ya. kalau misalnya bersih-bersih rumah, nah kan itu kan juga di Indonesia bisa kita pakai asisten rumah tangga, pembantu. Nah kalau di sini itu kita harus lakuin semua sendiri di sini. Karena dan lebih mahal kalau misalnya kita mau pakai jasa bersih-bersih ya. Itu, itu, itu sebetulnya hal lain yang ingin saya ah. sampaikan itu masalah budaya, ya. itu masalah budaya. Apa sih budaya itu? Budaya adalah perilaku yang dilakukan oleh banyak orang di banyak tempat di banyak waktu secara konsisten. Itu namanya uh -huh. budaya. Ya. Nah, apa yang Telmo baru saja cerita kepada kita sekalian ini itu adalah budaya. Nah, budaya ini sulit sebetulnya. Sulit apa? Sulit hilang. Sulit hilang dan sulit itu hmm. sebaliknya budaya budaya Jawa atau budaya budaya Indonesia yang sudah kamu geluti iya. sejak kamu kecil iya. itu sulit hilang juga iya benar juga itu itu itu sebetulnya level yang lebih tinggi lagi dari dari hidup bahagia hmm. yaitu ketika kita match fit dengan budaya di mana kita berada benar terus terdapat nilai positifnya juga selama aku di Italia kurang lebih tujuh tahun aku jar sesuatu disiplin-disiplin terutama soal sampah Nah di sini tuh kita ada dibagi-bagi ada sampah organik kertas plastik kaca dan yang nggak bisa uh, kita olah lagi itu masuk lagi itu ada pembagian sampahnya itu bener-bener uh, tertata rapi karena kalau misalnya kita masukin asal-asalan itu mereka ada yang ngecek mereka ngeceknya, jadi mereka ngobrak-ngobrak sampah yang kita buang asal itu. Kalau misalnya ditemukan ada struk belanjaan, nah dari struk itu kan ada barcode-nya. Barcode itu nanti ditelusuri lagi, bisa masuk ke kartu kreditnya. Kartu kreditnya atau data-datanya, semuanya masuk dan akan kena denda. Jadi dari situ bisa dikenakan denda karena kita nggak mematuhi aturan dalam pembuangan sampah. Itu dia, itu sangat. Dan semuanya pokoknya salah sedikit, nggak sesuai aturan, denda dendah. Nah, dendah. Ya. Ya. Terus ya, yang ter kedua, tertib ya? ya? Lumayan tertib tapi di Jerman lebih tertib <tip> lagi, dulu <g Instagram> uh, ya, itu lagi. Itu, itu sebetulnya yang disebut ada yang mengatakan begini ya, saya lupa siapa yang mengatakan. Itu dia disebutkan begini, sistem creates culture. Jadi hmm. sistem, ya. sistem itu apa? Jam restoran buka 12 sampai 3, 6 sampai 9. Itu sistem. Create create culture. Ya, sistem itulah yang mengcreate yang menciptakan budaya. Ya, budaya apa dalam hal ini? Budaya makan. Tadi juga sampah diatur. Kalau kamu sampai membuang sampah secara sembarangan, maka kamu akan denda. Itu sistem. Lah, karena ada sistem itu, maka manusia-manusia yang hidup di sana akan membangun budayanya. Budaya apa? Budaya membuang sampah dengan tertib. Jadi, sistem create cultures. Kalau tidak ada sistem, ya tidak ada culture. Itu yang banyak terjadi di Indonesia. Kamu mau makan jam 24 jam, bisa membuang sampah dimanapun juga, bisa. Itu, itu, itu bisa dilihat sebagai kenikmatan, kenyamanan, tetapi sekaligus juga di, di, bisa dilihat sebagai kekurangan. Jadi, Bahasa Jawanya itu adalah Wang Sinawang. Sesuatu yang bisa dilihat lebih indah bila dia terjadi di orang lain. Kira-kira seperti itu. Hmm. Jadi kita belajar banyak nih dari Pak Sus. Pertama ya, ya, tadi. Uh, tentang hidup bahagia. Jadi mau dimanapun kita berada itu tergantung dari dalam. Sus. Yang kedua kita belajar lagi. Uh, Sistem creates culture. Jadi ya. Kita sudahi dulu, Pak Sus. Um, terima kasih banyak, Pak Iya, <laughs> nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Yang lebih ya. seru lagi, <laughs> terima kasih, terima kasih, dadah.